Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum uh, Kak Ruh, hari ni eh Kak Ruh dapat bersama uh, Sebenarnya Bersama-sama dengan Dr. Wan Rafidah uh, Di UITM Ya hmm. betul Okay, sebenarnya Kak Ruh nak interview Dr. Uh, pengalaman Dr. Memakai Lora ya? Eh? Boleh okay, eh? Okay, so sebelum tu Minta Dr. kenalkan nama Dr. tu Okey um, nama penuh eh uh, panjang ni eh? boleh penang, boleh <laughs> okey <boleh. laughs> okay, nama saya Wan Rafidah Zawani Wan Ali oh. tapi dikenal dengan uh, Dr Wan je Dr uh, Wan okey okay. okay. Dr bertugas di bertugas di UiTM Puncak Alam uh, UiTM Puncak Alam okey a uh, right uh, doktor nak tanya doktor uh, sebenarnya macam mana doktor boleh memakai Aurora pens ni Kenapa? Oh, Okey. Uh. <laughs> panjang cerita Oh, panjang sweater. Sweater. Okey. Dan sebenarnya saya diperkenankan Ara pants ni bulan uh, 10, tak setahu saya bulan 10 tahun lepas 2019 okay. oleh sahabat uh, dalam grup uh, kita kata emergency response team. Oh. Uh, sebenarnya a uh, Rozana ya. Yeah? Uh, Rozana. Okey. Okay. Oh. Tapi uh, tak diperkenankan secara betul-betullah. Ah oh. uh, cuma saya tahu Gitu-gitu uh, je uh, uh, Mungkin dia buat begitu baru Baru-baru uh, berkenalan -baru uh. dekat Suri Langkawi sebenarnya uh. Uh, kami pergi berkhusus okay. Oh, bagunya uh, Tapi Alhamdulillah uh, Mungkinlah pada masa tu tak terbuka pintu hati kan Untuk mengenali apa itu Alorapens sebenarnya okay, uh, nah. Tapi Alhamdulillah bila uh, dapat sedikit sebanyak info Kenal dengan Alorapens tu Uh, saya rasa why not cuba. Okey, maksudnya doktor dah tahu teknologi dia. Ya, tahu sikit-sikit right. sebab ha. sebab Rozana ada share kan. Ah okay, uh, tahu sikit. -sikit. Uh, Alright. Itu sebenarnya lah tapi uh, dan dalam masa yang sama sebenarnya saya ada uh, memang keinginan untuk menurunkan berat badan. Pada okay. masa satu berat badan dah naik uh, banyaklah sejak daripada raya tahun lepas, oh. uh, tak turun-turun. Uh, so, Ayuh. saya dah usaha macam-macam. Okey oh. jadi saya kata bolehlah kok cuba kan. Okey ni uh, yang saya cuba. So apa yang perasaan doktor selepas doktor pakai tu? Apa yang doktor dapat? Ha. Uh, okay. uh, saya mula pakai dalam pertengahan bulan masa begitu. Ha. Okey, first yang saya nampak sebenarnya dalam masa 3 harilah. Uh -huh. Kaki yang bengkak Uh, oh. Dia taklah bengkak sangat sebenarnya mm. Tapi bila berat kepada kita dah naik kan Kita nampak okay. macam uh. A macam kata fluid retention macam tu kan uh, So kasut dah rasa macam ketat sikit Jadi pakai dalam 2-3 hari Saya nampak balik urat kaki saya tu uh. Uh, Yang tu lah Tapi saya tak terfikir itu oh, Pants ke apa mm. kan Okey tak apa Teruskan je pakai Tapi mm. alhamdulillah lepas uh, Raya okay. uh, Sebab Raya kita bulan Okey. Okay. Lepas Raya Biasanya kebiasaan berat saya akan lagi naiklah. Okey lepas tu. Raya hmm. Makan Ah uh, uh, Tapi Lepas tu saya timbang Wairat saya turun sebenarnya uh, daripada tengah bulan 4, saya pakai hmm. Sampai lepas raya 4 kilo Masya Allah uh, 4 kilo So dapatlah balik masa... 3, 6 kat depan Dia tukar 3, kat Dia tukar 3, 6 Allah <laughs> Akbar Bagus ni Doktor uh, Maksudnya berukagi -ber lebih kurang uh, Dalam masa uh, So lebih kurang dalam sebulan lebih tu uh, Masa kadang 4 kilo lah Sebulan, sebulan setengah uh, tu 4 Turun 4 kilo uh, Daripada 71 ke 67 uh, Oh um, Macam tu lah Okey. Baik doktor. Ah uh, sebabkan doktor ni seorang medical doktor okay. so saya nak tanyalah pendapat doktor tentang uh, teknologi ni Apa pendapat doktor? Okey. Uh, kalau uh, saya rasa mungkin semua pernah dengar kan Infrared, infrared hmm. tu kan Jadi yes. sebenarnya hmm. dalam perubatan pun kita memang guna okay. uh, Kita memang guna infrared, infrared tu Rawatan Alright. tu especially dekat fizioterapi Betul uh, hmm. Tapi uh, memang gadget lah, gadget. Uh, gadget gadget. lah. Hmm. Kita tak boleh bawa balik pun gadget tu betul, betul. Ataupun kalau gadget kita boleh berada kat rumah Macam kita pernah dengar hmm. yang Katil ke katil kerusi lah. ke Infact saya rasa saya ada kawan saya yang memang ada Kata kot dia beli RM15,000 lah. Saya uh, tak pernah tengok sini kata tu sebenarnya Tu <laughs> mahal tu doktor RM14,000 uh, harga dia uh, Tapi memang dalam medika sebenarnya ada, ada uh, ya? konsep fight infrared tu untuk rawatan sebenarnya oh. untuk rawatan. So doktor terimalah ya. Uh, allora Pants ni memang boleh uh, bagi kita fight infrared ni Yeah, Sesuai lah untuk kita manusia memakannya ya. Insya-Allah insya-Allah uh, insya sebenarnya yeah, tak kan? ada uh, tak ada masalah. Uh, uh. Sebab saya pun sebenarnya sebelum ni memang ada masalah skiny doktor. Okay. So memang kita pun buat rawatan uh, dekat buat fisio. Uh -huh. So dekat situ lah kita hmm. kena salah satu rawatan adalah port infrarade lah Betul. Masa hmm. port infrarade tu kita rasa selesa hmm. Tapi habis je buat rawatan tu Kita rasa sakit balik Betul. Macam doktor cakap lah Rasa nak rasa beli dia. gadget oh. ha, Katil tapi mahal RM14,000 hmm betul ke komitmen time kita nak duduk kat situ kan kata? betul betul tapi uh, bila pakai lora paste ni dia melekat dekat badan kita betul tak perasaan uh. pun semway pakai ah oh. uh, tak rasa pakai betul selesa tak pakai lora paste ni so far alhamdulillah tak ada masalah uh. uh, aa alhamdulillah semway okay. saya nak share juga selain daripada uh. badan turun semwaynya okay. saya ada uh, migraine yang kronik sebenarnya. oh migraine. Uh, migraine yang kronik okey aa kakak saya sejak saya masuk kecher dekat UiTM 2007 okey so memang Orang memang terpaksa makan okay. lah sebulan tu tinggal di oh, atas muda. biasa Makan ubat Oh ok, okay. terpaksa makan ubat uh, Terpaksa makan ubat uh, Especially bila kita kerja kat klinik kan, kami menggunakan sistem kan Jadi tengok okay. patient pun uh, guna komputer mm -hmm. Ok so, Tahun bila tu Dr. Stab uh, masuk start 2007 eh, Dah di UITM dah. tapi di Puncak Alam ni uh, 2009 lah Maksudnya dokter sakit tu since? 2007? Lama uh, dah sama, Betul, dah oh. lama ha. Tapi Alhamdulillah lah, Bukan. Uh, saya pun tak pasti sama ada Uh, asbab Laura Spence. Ya, ya. Okey, tetapi hmm. uh, saya perasan memang sejak daripada bulan 4 sampai sekarang, ha. saya cuma makan hmm. sekali saja ubat dan sakit. Sekali saja itu pun saya rasa dalam uh, bulan 6 kot hmm. semasa kita buat zoning. Oh. <laughs> Kenapa tu? <laughs> saya tak boleh nak fokus terlalu lama bila menghadap kerja dekat. Okay, mata uh, yes, kan, masalah hmm. dengan mata. Uh, so sejak tu memang tak dia dah sampai sekarang. Alhamdulillah. Uh, Migraine, uh, saya punya gastrik pun sebenarnya. Gastric lagi. Gastrik saya. <laughs> Nama je doktor kan, ni banyak penyakit. <laughs> tak ada. Allah, ya Allah. Sakit semua tu kan semua kerja Allah nak bagi kita doktor. Uh, tapi Siapa alhamdulillah, lah. alhamdulillah ha. memang terkawal uh, sebab uh, gastrik pun. Gastrik saya normally kalau belum pasti masa kena ambil injection. Okey, saya memang kena ambil injection tapi belum pasti baru ni tak. Ada. Uh, Dan saya pun dah lama juga tak I ambil ubat gastrik yang yang memang selalu saya ambil lah. Astaf uh, saya tahu uh, memang tak ada. So, dah. doktor tak payah makan ubat tu lagi dah? Tak ada. Oh. tak ada. Memang tak ada. Gastric doktor dah lama dah? Eh, gastric saya dah agak lama lah. Saya sebelum masuk di ATM lagi tu ada Oh sebelum tahun 2007 lagi uh, Sebelum tu uh, oh, Doktor dah ramalah uh, Cuma tak tak teruk sangatlah Tak lah kronik ya, Tak kronik mm. Tak adalah sampai Kita kata muntah-muntah Tapi memang sampai ke tahap ambil tu memang ada lah Yelah injeksi mm. tu kira okey. Rupa boleh tahan juga tu lah Okey. So Alhamdulillah doktor di atas um, Testimoni penyakit doktor lah okay. uh, Sebelum turun berat badan, doktor migraine. Oh. Lepas tu Angkat um, apa gastrik Tiga tu kan? Eh? Ok, Nota. Uh, hari ni nampak doktor ramai ada doktor bawa ramai orang datang uh, okey so kan uh, macam mana apa kenapa doktor bersama-sama kami di BE International mm. sekarang ni oke oh, oke okay. okay. <laughs> okay, mula saya terjebak eh terjebak terjebak okey uh. terjebak sebenarnya tak ada niat nak terjebak pun lagi okay. memang tujuan untuk pakai diri sendiri lah okey uh, okay. hmm. tapi saya rasa uh, apabila macam saya diperkenalkan dakok oleh uh, Ruzana Mustafa okey okay, dengan kita kata BE ni At first yang terfikir dalam hati saya pada masa lah saya, nak bantu, okay. saya. So, yeah. nak bantu kawan saya. Sebab nak bantu kawan saya sebab pada masa PKP hmm. dia omos hilang pendapatanlah. Betul betul uh, betul, jadi, betul. Jadi ada dua orang kirim macam murah yang saya sayang lah hmm. yeah, uh, yeah, Walaupun yeah, dia yeah. bukan keluarga tapi adalah sahabat baik. Yeah. Jadinya yeah. saya rasa masa tu saya kata uh, why nak saya cuba. Ha yeah. uh, saya cuba saya kata sebab uh, benda bagi saya benda baik kan. Benda baik uh, dan saya pun dah rasa manfaat dia sebagai so yeah. Share sajalah bagi saya pun share saja. Hmm. So saya buatlah. lah hmm. oh, Itu je sebenarnya Niat doktor nak bantu bagi orang satu peluang Peluang perlukaan yeah. ni Doktor, yeah, itu ya, oh. ah, doktor tengok that. BI ni selain daripada Produk yang baik Peluang dia nak apa yang dokter nampak? Yang saya nampak kalau kata macam Especially masa PKP hari tu kan mm -hmm. Sebab kita nampak ramai orang tak ada pendapatan mm -hmm. kan Sebab ialah macam saya dah ada kita kata Jawatan Yes ada aa, jawatan aa, Dah gaji, ada pendapatan aa, yang aa, yang tetap, tetap ya? Ya, Walaupun ya. kita kata taklah besar Tetapi rasa Alhamdulillah kalau compare dengan orang yang memang loss lost kan, loss pendapatan Jadi saya rasa why not uh, pada masa tu Uh, saya tunjuk macam saya nak saya nak minta kawan saya buat saya rasa mungkin dia tak yakin tunjuk so, sample sendirilah si yeah. ya ah uh, uh, itu sebenarnya uh. saya buat dulu sebab yeah, saya, yeah. Bukan business, saya, bukan saya bukan orang bisnes saya bukan orang pula marketing betul jadi saya rasa bila saya buat tu uh -huh. um, first time saya buat pada start bulan Jun alhamdulillah dah uh -huh. sampai ambassador kan jadi saya rasa okay, macam tak? Eh, mudah aja semacam so, bagi ha. saya kan eh, kawan siapa boleh buat yes. macam tu maksudnya kalau kita nak ajak orang kita kena buat dulu ya doktor yeah, ya betul itu uh, yang saya nampaklah tahniah uh, doktor betul. niat baik doktor sebenarnya nak buat BE demi nak bantu orang ha. sebab kalau doktor sebagai seorang doktor mana mungkin doktor boleh ajak kawan doktor menjadi doktor juga betul tak betul betul memang hmm. tak boleh tak boleh kan tak boleh. tapi kalau di DE doktor boleh ajak semua orang betul tak insyaallah boleh ah insyaallah boleh okeylah So kan kita dah dengar apa yang mm. doktor cakap sebenarnya BE ni adalah peluang untuk kita bantu orang ya doktor? Betul, hmm. peluang. Semana kesihatan dan juga boleh bantu pendapatan Betul. juga kan? Okay, ada tak doktor mm. nak nasihatkan uh, dekat luar sana Uh, mungkin kepada ramai yang masih ragu-ragu Tentang produk dan juga peluang di BE Boleh tak doktor share sikit Apa yang doktor boleh cakap uh, okay. uh, first Sebelum saya cakap tu Boleh ha. tak saya nak share pengalaman saya balik kampung semalam Okay, uh, okay. silakan <laughs> okay. Okay. okay sebab uh, Ini pengalaman sebab saya sejak saya pakai pen Saya tak pernah travel jauh sebab PKP kan ya, ya. Okay. Okay. Okay. Okay. Jadi uh, yang saya perasan Tiga hmm. minggu lepas okay. uh, Saya balik uh, ke Dungun Abah okay, uh, ayah saya balik ke sini lah ke Bunca Alam Okay, okay uh, pada masa tu Okay lah hmm. macam biasa je Tapi saya tak rasa penat lah okay. uh, So far kalau saya travel buat saya Memang uh, seorang sebenarnya seorang ibu tunggal okey okay, so memang tunggal. drive sendiri lah uh, okay, uh, ke, okay. Kesana kemari kan uh, long driving tunggal ni memang hebat <laughs> Semua benda buat sendiri okey uh. Okay jadinya uh, Kalau kebiasaannya uh. Uh, Saya akan stop dekat LNR dan tidur Tidur-tidur oh, okay. tidur an hour sebab ngantuk kan? Ngantuk, Haa, uh. Bukan masalah sakit pinggang ke apa tapi lebih kepada take rest macam tu uh, uh. Tapi alhamdulillah semalam saya balik semayi ke Dungun pada hari Jumaat petang. Okey okay, dalam keadaan hujan. Okey okay. oh, betul. Okey lembab uh, betul. Uh. Okey uh. tapi yang saya perasan sangat satu saya memang energetic. Okay. Uh, pada masa tu tiga setengah kita kata macam agak ngantuk kan, waktu betul. mengantuk kan. Uh. Oh, Okey oh, <laughs> oh, <tak. laughs> itu time tidur. Okey <laughs> okay, jadi saya uh, drive dari Puncak Alam ke Dungun semayi dalam take up 5 hour, first, I know nicely my Uh, dan saya pun tak perasan kenapa saya laju mungkin oh. saya terlalu energetik ke apa wallahualam. Oh. Oh, oh. Dan saya sampai sana memang malam dan oh, pukul oh. 9 tetapi Kebiasaan saya silau. Yeah. Saya so, memang masalah silau saya tinggi. Jadi oh. kalau malam saya tak mampu nak drive lebih pada 100. Okey. Tapi yang ini uh, saya rasa saya <laughs> memang langgahlah ya. Eh. Oh. Okey memang agak laju. Agak laju dan anak saya pun rasa sebenarnya. Mama okay. nampak ke juga? Oh. Ah oh. walaupun dalam hujan ni. Eh? Dalam hujan dan dalam gelap Silau lampu ha. Silau lampu tu memang yeah. tau Sakit kepala kita uh, tau yeah. Saya boleh sampai uh, uh. Saya balik di Jumaat Sampai malam Sabtu uh. Uh. Dan semalam petang Saya balik Ke Puncak Alam Malik Mak Ya yeah. Semalam 4 jam saja. Wow lagi laju <laughs> <laughs> Tapi saya rasa tak ada huh. Mengantuk okay. tak ada. Uh, Rasa macam sangat segar Tak ada lenguh-lenguh kaki Tak ada sakit belakang Memang saya boleh spread Rasa macam seronok Happy uh, Itulah saya rasa puas macam Puas hati ya? Sangat puas hati uh. Sangat puas hati sebab Selepas uh, saya sempat bulan saya pakai pants, saya rasa uh. ini yang saya rasa macam something, something lah uh, Untuk saya ha. lah, sebab ha. saya memang seorang yang memang terpaksa travel Betul uh, lah, terjawab. hebatnya doktor, Alhamdulillah Macam-macam hey, kita boleh share kan, kadang ramai orang tak perasan kot Betul. kan Betul. Ha. Tapi bila kita sendiri dah faham teknologi itu kita boleh nak kaitkan lah kan Betul. Dengan apa yang terjadi, okey doktor eh uh, sur so kat sana kita nampak ada ramai yang sedang uh, view kita sekarang ni okey okay. boleh tak doktor um, beri sikit lah sepatah ada kata untuk yang kat luar sana yang masih belum percaya 100% dan tak product dan juga tak ada peluang okey oh, okay. okey okay, so bagi yang sedang apa uh, kata tengok, uh, ya, tengok hmm. eh tengok eh okey tonton tonton eh yeah. live ni hmm. okey mungkin saya boleh sarankan hmm. okey mungkin boleh cuba kalau bagi yang tak percaya tu mungkin boleh cuba dulu yeah. sebab uh, saya sebagai kita kata medical line yeah. okey uh, dah merasa dah merasa i sebenarnya hmm. uh, manfaat tu sendiri hmm. dan Uh, bagi saya tidak salah untuk mencuba Sekiranya yes. kita nak lebih sihat lah ya, okay. uh, Sebab hmm. saya sebenarnya dah berumur 48 tahun, oh, uh, 48, tahun. <laughs> 48 tahun tahun. Uh, so saya dah rasa sebenarnya Jadi bila kita makin meningkat usia sebenarnya Kita nak jadi lebih sihat Betul, itu, itu je itu. yang kita nak okay, Tapi kalau yang sakit tu InsyaAllah dapat bantu banyak InsyaAllah uh, insya Dan uh, kita kata Yang peluang dalam uh, hmm. BE tu sebenarnya besar, hmm. ya besar dan terbuka kepada semua, hmm. bukan kepada kita kata orang medical okay. saja untuk bersikap bersikapasa kesihatan, semuanya sesiapa saja, ah. uh, insyaallah. Ah. Kayum, kayum nak cuba ke, Jom Eh, kayum ni kan model kita ni <laughs> model Alora Pants. Okay, um, baik. InsyaAllah, jomlah uh, kita sama-sama dekat luar sana kan Jom, kalau tak, tak, tak faham tentang uh, marketing plan ke Tentang teknologi luar pens kan, Boleh, PM kami Kita boleh berkongsi Untuk anda semua faham Dan kalau nak, uh, jom Kita sama-sama berjuang di BE International Okay? Alright, uh, doktor ada apa lagi nak cakap tak? tak dekut. Ya okay. okay. Terima kasih Ros uh, sama Surros so, nak ucap terima kasih kat doktor mm -hmm. sebab uh, sudi meluangkan masa dan berkongsi di Facebook live kali ni eh. Okey. Okey, so setakat ini saja insyaAllah kita jumpa lagi di Facebook live yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.